Per murah, meter square. Jadi murah, kalau kita teman. kita ngelihat apartemen itu bukan absolut nominal rupiahnya dua uh. miliar 3 miliar. Nggak, kita mesti tanya per meter squarenya berapa. sehingga sekarang dengan mahalnya harga tanah itu rumah itu didesain tanahnya kecil-kecil aja, empat puluh meter, lima meter. 21 welcome back to YouTube channel room A21 nah kali ini balik lagi ke acara intip informasi dan tips membeli hai, hai, Nah di samping saya udah ada hai, hai, yang keren banget, pinter banget, pokoknya eh uh, nggak ada hai, Nah Bro. Uh, apa kabarnya nih ngomong-ngomong sehat-sehat sehat terus ya nah, salam, salam properti bro pengen tahu dong ini oh. apa sih artinya salam properti ya salam properti ini kalau dilihat ya sobat rumah 21 ini kan kayak gambar rumah kan rumah ya rumah ini dua ini satu jadi salam properti kita sekarang rumah 21, 21. Oh, satu <laughs> itu ceritanya ini dia ada simbol dari Roma rumah satu, oh. spesialis properti untuk first buyer first buyer ya keren ya. nih gimana bro, apa topiknya uh, nih, hari bro. ini aku pengen bahas nih Bro kan uh, untuk generasi milenial nih kita berpindah ya kan harga tanah udah mahal harga rumah udah pasti mahal dan nggak ya. terjangkau lah gitu. menurut ya. Bro gimana dong untuk generasi milenial ini ya jadi selalu first buyer di perkotaan saya ngomong kota besar ya kita yeah. ngomong Jakarta terutama itu first buyer itu mestinya beli pertama itu apartemen, ya kan? Nah apartemen itu sebenarnya saat ini bisa yang termurah itu harga masih ada di dua puluh sampai dua juta meter square hmm. per Murah. meter square. Jadi Murah kalau kita teman. kita ngelihat apartemen itu bukan absolut nominal rupiahnya uh. 2 miliar tiga miliar Nggak, kita mesti tanya per meter squarenya berapa uh. ya ada yang 25 puluh ke bawah ada 25 puluh lima sampai tiga lima sampai empat nah itu me mencerminkan dia kelas daripada apartemen ya kelas yang first buyer biasanya kelas yang 25 juta per meter square ya, di bawah jadi kalau misalkan luas studionya 25 puluh ya kalau dia dengan harga 25 masih di bawah 700 500 juta, juta ya. ya kan masih masih, masih kejangkau okay, lah ya. jadi kalau luasnya 25 dan 22 25 studio ya harga 20 juta kan 500 ya. itu masih ada 500 sampai 750 itu masih uh, uh, masih kejangkau ya kan untuk untuk milenia tadi membeli properti gitu jadi kalau untuk milenial itu eh, baiknya beli di bawah 25 juta per meter square nya ya bro ya. nah tapi kan ini harga 25 juta per meter ini untuk apartemen gimana kalau misalnya generasi milenial yang nggak mau beli apartemen bro Ya dia maunya rumah iya <laughs> kayak saya <laughs> rumah jadi ada banyak pandangan di samping juga uh, biasanya dari orang tua dan itu ngajarnya jangan apartemen rumah kalaupun beli rumah itu e, pastiin itu di jalur-jalur yang istilahnya transit oriented development jadi yang jalur angkutan massa ya LRT MRT yang yang dekat dengan jalur-jalur tol jadi supaya no. nanti e, ke tempat kerja di kota itu dia nggak terlalu jauh enggak bukan nggak terlalu jauh nggak terlalu lama ya. karena konsep ke depan itu Uh, kita itu tidak melihat jauh dekat oh. waktu tempuh uh, dari rumah ke, ke kantor atau ke Jakarta yeah. itu berapa lama kayak kemarin kita ada, ada sesi ada satu kawasan perumahan yang misalkan Adi Siti Sentul oh. itu kan kilometer nol jadi kalau dia pakai kendaraan dia bisa akses tol yeah. tapi di situ ada akses LRT nah itu dia bangun tidur naik hmm. LRT 20 menit nyampe ya? sampai tinggal ngesot lah ikan ya dia. nanti di daerah BSD juga seperti itu e, Tangerang juga akan ada MRT ya akan dibangun, hmm. dia akan cepat jadi nanti praktis sebenarnya e, jarak itu tidak diukur dari jauh dekatnya oh, berapa iya? lama waktu tempuh Keren. mungkin orang yang tinggal di kawasan-kawasan ini dengan yang di pinggiran Jakarta cepetan mereka hmm. nyampe kantor ya para pengembang itu menangkap kondisi ini ya tentu faktor harga menjadi pertimbangan sehingga sekarang dengan mahalnya harga tanah itu rumah itu didesain tanahnya kecil-kecil 40 meter, 50 meter bangunannya juga sekelas gitu kan dia pengen, tetap pengen rumah pengen rumah kan iya. nah tapi yang yang apa yang trennya sekarang tanahnya kecil bangunannya mungkin 40 sampai 60 bahkan beberapa udah mulai sampai 70 dia bisa tiga lantai atau dua lantai tapi lantainya itu apa namanya mezzanine atau loft gitu mezzanine oh. ya jadi dia bisa supaya nggak kelihatan kecil dan biasanya konsep-konsep yang ditawarkan pengembang dengan uh, untuk milenial ini adalah konsep-konsep yang dia jual full furnis karena kalau furniturnya dia beli bisa nggak nggak sinkron dengan uh, rumahnya desainnya, ya, desainnya alas tailor made dan penguntung uh, dong bro ya, ya. Rata-rata dijualnya full furnish, jadi furniturnya menyesuaikan dengan uh, struktur atau kondisi bangunannya. Gitu keren, ya, kan? itu tren apa, bro? Namanya, bro. Nah, beberapa pengembang menamakan sebenarnya itu apartemen <laughs> apartemen, apa? tapi rumah jadi gimana makanya sih? ada, istilahnya ada flat house oh, ada apart oh, house oh, gitu loh oh, iya. ya tadi, karena isi generasi milenial atau genset tuh ngeyel pengen pengen, pengen, pengen apartemen desainnya, eh, padam, tapi tetap di tanah ya. gitu ya, makanya ya apartemen, tapi kenapa dibikin namanya apart house sama flat house gitu, karena Ya, sertifikatnya benar-benar ada di, tanah sertifikat, oh, tanah hak milik. Ya, no, no, kalau apartemen kan sertifikatnya kan atas nama bersama. Oh, gitu, sertifikat ini bersama dia cuman dapat kopi uh, sertifikat, loh. turunan sertifikat yang strata titlenya. Hmm. Jadi, dia unit-unitnya gitu. Oh, unit-unitnya. Nah, padahal sebenarnya itu tuh gak isu, gak isu gitu loh. Jadi, Toh sekarang sebenarnya kalau tinggal di apartemen yang... Sesi sebelumnya kita bicara konsepnya uh, live work, play, dan money Harusnya sih tinggal di apartemen tuh ya nyaman-nyaman aja gitu yeah. Mungkin ini perlu waktu lah yeah. uh, Nanti di dalam perjalanan waktu ya yeah. Dari dia siap huni serah terima sampai dia delapan 70-80% juga perlu 3-5 tahun Jadi hampir praktis 10 tahun apartemen tuh baru baru rame gitu, ingat ngetamberin situ itu ya, dulu bener. kan sepi ya sekarang Betul, rame, rame banget kembang pun juga mengerti maunya generasi makanya selanjutnya makanya di, di dalam sesi ini genset yang memasukin dunia kerja itu jangan khawatir beli apartemen aja, nggak masalah gitu Enggak masalah ya Apu... karena beli rumah udah terlalu mahal iya benar, tapi kan ada apart house juga apart hahaha ya? <laughs> keren kalau tuh kalau mau beli rumah ya sama juga sebenarnya ya. kayak apartemen kecil gitu loh ya, tapi benar, benar. tadi kan pertanyaannya adalah perumahan yang menyediakan tadi yang terjangkau tadi memenuhi konsep itu enggak gitu loh life work atau hiburannya ada enggak lifestylenya ada enggak ya. kalau yang di beberapa titik yang saya lihat itu apat host maupun flat host itu dia penyangganya uh, pusat bisnis oh, Oke okay. penyangga untuk orang-orang yang kerja di kawasan CBD-CBD berarti generasi Z yang pengen punya flat house juga bisa nyari ke rumah dua satu nggak sih bro? Ada. <laughs> Tempatnya cukup, para generasi digital nih. aplikasi rumah dua satu. Jadi rumah dua satu itu pakai tagline cari rumah rumah dua satu uh. rumah baru rumah A21 juga. Eh, <laughs> keren loh rumah A21 tuh anak muda banget gitu. Nah, buat sobat Rum A21 uh, untuk generasi milenial dan Gen Z, untuk kalian yang membeli apartemen, belilah apartemen yang uh, menggunakan konsep mixed use development ya kan, Bro? Uh, yeah. yang mana di sana kalian bisa bekerja, bisa tinggal dan juga kalian bisa bermain dan juga bisa mencari uang. Untuk kalian yang tidak mau membeli apartemen, kalian bisa punya alternatif pilihan untuk membeli rumah dengan uh, tren apart house atau flat house, ya kan bro? Ya, karena angkanya harganya masih terjangkau, masih kejangkau dan juga. mereka ini biasanya flat house, apart house itu juga dibangun di kawasan-kawasan yang uh, distrik bisnis gitu, dia pe penyangganya gitu Oh gitu, Ya kan?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 di Roma 2.1